Allah, Allah, Allah, Allah. Ini dalilnya semua kita sudah tahu tentunya Surah Al-Asr Ini semua insya Allah umat Islam hafal Karena pendeknya surah ini ya Tiga ayat Surah nomor 103 wal asr. Demi masa waktu yang kalian lalui di dunia Innal insana lafi khusr semua manusia pasti melalui kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, itu tidak akan melalui kerugian Allah akan berikan dia jalan keluar dari masalahnya dan kalaupun sampai ada sesuatu masalah atau program atau proyek dia tidak dapat berarti baik buat dia pasti itu, tidak mungkin tidak Allah selamatkan dia wa bil wa bil sabr maka salim mewasiatkanlah kebaikan ini dan kebenaran ini dan salim mewasiatkanlah agar sabar selama hidup di dunia karena kalian akan menuju ke akhirat saya kasih contoh teman-teman ada satu dokter ngajar di Ummul Qura dokter Muhammad semoga Allah jaga beliau saya pernah mendengarkan salah satu kaset ceramahnya luar biasa gitu dia kasih contoh dia bilang ada seseorang ada seseorang di Saudi teman dia salehnya luar biasa luar biasa ibadahnya dia bilang Solat malamnya gak kehilangan solat lima waktu selalu on time selalu menjaga istiqomah di Allah halal halal haram haram satu waktu dia lamar seorang wanita dan diterima lamarannya pada saat sudah mau menikah kurang lebih ditentukan jadwal kalau saya tidak satu itu tiga bulan dari waktu itu akan menikah Dua bulan atau satu bulan sebelum pernikahan, tiba-tiba perempuan ini batalin pernikahan. Tiba-tiba batalin, batal pernikahan. Nggak jadi nikah. Laki-laki ini bertanya kepada calon mertuanya, ada apa? Saya juga nggak tahu. Ditanya perempuan ini oleh orang tuanya, kenapa, nak, malu keluarga. Enggak. Pokoknya saya nggak mau nikah sama laki-laki ini. Bersikeras si perempuan tidak mau nikah. Kata dokter Muhammad, dia bilang saya, setiap kali ketemu sama teman saya ini, teman saya selalu berdoa saya dengar doanya ya Allah kembalikan wanita ini pada saya saya suka sama dia luar biasa merengeknya sama Allah dan saya saking kesian sama dia sampai saya mengatakan ya Allah kabulkan buat dia luar biasa dia mohonnya sama Allah tapi uniknya kata Dr. Muhammad nggak dikabulkan tidak dikasih sama Allah sampai tiba hari H pernikahan yang ditentukan tanggalnya perempuan ini akhirnya memang dia tunggu waktu itu ada laki-laki lain lamar diterima sama dia diterima pada saat itu Diterima lamaran laki-laki baru. Waktu sudah menikah sama laki-laki itu si orang soleh ini temannya Dokter Muhammad berhenti berdoa. Ya, selesai. Jadi istrinya orang nggak boleh kita doa lagi kan? Maka Dokter Muhammad mengatakan saya justru bertanya-tanya pada saat itu, di mana bentuk kasih sayangnya Allah kepada teman saya? Dia sudah soleh, janji Allah baik, musya dia dapat yang dia mau. Kenapa di sini luput? nah ini yang saya bilang di poin ke 11 Allah selamatkan dari kerugian dan bahaya ternyata dia bilang justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang saya baru tahu bentuk kasih sayangnya Allah pada teman saya karena ternyata baru sebulan menikah perempuan ini periksa ke dokter dia punya sakit di dadah sebelah kanannya maaf di payudara sebelah kanan dokter memfonis kena kanker payudara yang kronis harus dipotong sebulan menikah payudara kanannya dipotong bulan kedua kanker itu sudah menyebar ke payudara kiri dan dipotong dua-duanya dalam dua bulan pernikahan bulan ketiga ini kejadian nyata bulan ketiga ternyata perempuan ini punya masalah di urat saraf di bagian otak belakangnya sehingga membuat kedua matanya buta dan bulan keempat wanita ini meninggal dunia kata dia dokter Muhammad bilang subhanallah kalau teman saya yang jadi suami dia maka dia tidak akan menikmati pernikahan tapi Allah selamatkan dia dengan caranya jadi kadang-kadang ada yang luput dari kita. Kita sudah mohon sama Allah, Allah belum kasih. Kalau Allah tidak kasih teman-teman, yakin itu baik buat kita. Jangan sangka buruk sama Allah.